Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah rahmatuhu wa nasta'ainuhu wa nasta'affiruhu. Wa na'udhu min syururi anfusina wa min syaitati amalinaan. Bayyatu wa laa wa muhammad wa Saudara, saudara muslimin Muslimat Rahimahumullah Mari pada kesempatan malam ini Kita panjatkan puja dan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa taala Yang mana Allah telah banyak melimpahkan Nikmat rahmatnya kepada kita Sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini Dalam rangka tolabul ilmi Semoga apa yang kita lakukan benar-benar dicatat oleh Allah amal yang soleh. amal yang mampu mengantarkan kebahagiaan kita dunia hingga akhirat amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau lah kita pada malam hari ini atau detik ini Masih merasakan hikmatnya iman Masih mengenal ajaran-ajaran Islam dengan sesungguhnya Dan atas amal solehadirin hadirin sekalian Kami ucapkan Alhamdulillah Jazakumullahu khairan kathirah Amin Saudara kaum muslimin muslimat yang berbahagia Mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat al-baqarah ayat 98 ya yeah. surat al-baqarah ayat 98 <disappeches> a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Man kan a'atuan lillahi wa manai wa rusuli wa jibari lawa mikana wa jibari lawa mikana fa'inna Wadu wadu azalna inaika ayatim bayinat, wa ma yamfur biha illa fasiqun, awalala adu akdan. نبذوا فرقهم منهم، بل أنفسهم لا يؤمنون، وإنما جاءهم رسول من عيادن عليهم صدي كل معهم. Musa tiku lima ma'ahum nabada farikum minan din utul kita minan din Kitab kita kitabullah wa ra'adum ka la yanbu Salamualaikum Mengkana Barang siapa yang jadi aduan Musuh lillahi bagi Allah Wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya Wa rusulihi dan rasul-rasulnya Wa dan Jibril atau Malaikat Jibril Wa Mikala dan Malaikat Mikail inna maka sesungguhnya Allah Allah Adun musuh lil kafirin Bagi orang-orang yang kufur ataupun orang yang ingkar Ayat 98 ini ini masih sambungannya sebenarnya yaitu pada ayat 97 ya. Jadi kalau pada ayat 97 kemarin ya surat Al-Baqarah Siapa yang menjadikan Jibril sebagai musuh Maka sesungguhnya malaikat Jibril itu adalah ya, Zat yang menurunkan ke dalam hatimu kata Allah ke dalam hati Nabi <kolej ke -5> bi dengan izin Allah musafikal lima wa lil mungkin jangan tak ingat bahwa asbabul nojulnya ayat ini adalah berkenaan pada saat itu abdullah bin Salam ini orang Yahudi ya. Pada saat itu, Abdullah bin Salam belum masuk Islam. Tapi nanti, ya, yaitu Abdullah bin Salam itu masuk Islam. Nah, sebelum masuk Islam, dia mendengar bahwa Nabi akan datang ke Madinah. Ya. Pada saat itu, ibnu apa? Abdullah bin Salam sedang bekerja di kebun. Begitu Nabi, tahu Nabi datang, ya, maka, yaitu apa? Abdullah bin Salam ini datang kepada Nabi Dan mengajukan tiga pertanyaan Kata Abdullah bin Salam ini tidak bisa menjawab kecuali Memang dia itu adalah seorang Nabi atau seorang Rasul Diajukanlah pertanyaan kepada Nabi Tanda pertama ya Tanda hari kiamat yang pertama itu apa? yang kedua makanan ahli surga yang pertama itu apa sedangkan yang ketiga adalah yaitu kenapa anak itu kadang yaitu apa mirip atau serupa dengan ayah atau kadangkala yaitu serupa dengan I, ibu setelah itu nabi pun berdiam sejenak Ya, setelah itu, mengatakan, "Baru saja malaikat Jibril memberitahuku." Kata nanti, "Setelah itu, Abdullah bin Salam langsung mengatakan, ah, 'Jibril, kaget ya? Kenapa?' Karena malaikat Jibril itu adalah salah satu malaikat yang dibenci oleh orang-orang Yahudi." Yahudi, karena dianggap membawa, yaitu apa, kabar gembira yang enggak enak. Ya, atau membawa peperangan ya, Lain dengan Malaikat Mikail, Karena dia itu senantiasa Memberikan rezeki Maka orang-orang Yahudi itu Paling suka kalau malaikat memberi Rezeki ya. Jadi malaikat Mikail Itu yang apa artinya Disanjung Termasuk malaikat yang menurunkan hujan Ataupun air Terus lagi, kenapa kok dibenci? Karena malaikat Jibril pertama menurunkan kenabian kerasulan, yaitu dari Bani Israel. Ya, itu suka enggak apa-apa. Tapi ketika malaikat Jibril itu memberikan kenabian kerasulan kepada Muhammad atau Nabi Muhammad, ini kan dari keturunan Bani Isma, Ismail. Ya kata orang Yahudi, Nabi Muhammad atau Muhammad kata orang Yahudi, dia itu bukan keturunan orang Yahoo, Yahudi. Lah dari situlah sehingga orang Yahudi itu sangat benci terhadap malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril itu hanya pesuruh ya. Seandainya dia itu tidak diapa perintah oleh Allah untuk menurunkan wahyu itu kepada Nabi, tidak mungkin. Malaikat Jibril itu langsung menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi, malaikat Jibril itu hanya pesuruh; semuanya itu adalah, yaitu apa, dikomando oleh Allah. Oleh Allah, Lah dengan itulah sehingga orang-orang Yahudi itu apa benci kepada malaikat Jibril. Padahal, malaikat Jibril itu yang menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi juga menurunkan termasuk semuanya ya mulai dari kitab Jabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran itu yang menurunkan semuanya yang membawa adalah malaikat Jibril ya, termasuk suhuf-suhuf ataupun lembaran-lembaran yang diberikan kepada para nabi ataupun para roh para rasul itu malaikat Jibril nah Itulah karena kedengkian orang-orang Yahudi kerasulan itu diberikan kepada selain orang-orang Yahudi maka orang-orang Yahudi itu membenci yaitu malaikat Jibril padahal malaikat Jibril juga menurunkan wahyu kepada nabinya ya termasuk nabi Musa nabi Isa jadi perjalanan orang-orang Yahudi ini adalah yaitu sangat panjang jadi, keturunan orang Yahudi itu paling banyak ceritanya, paling banyak nabinya, paling banyak rasul, rasulnya, dan juga yang paling banyak membunuh para nabi itu adalah orang-orang Yahudi. Selain orang Yahudi, tidak ada. Jadi selain orang Yahudi nggak ada yang membunuh Hanya orang-orang Yahudi yang membunuh Yaitu apa? Parana Parana ya. Oleh karena itu Orang yang membenci Malaikat Kan Allah itu Menurunkan utusan Yang pertama dari jenis Malaikat, itu juga ada Utusan-utusan Termasuk yang wajib kita ketahui Adalah yaitu 10 mala Malaikat Yeah. Di antaranya termasuk malaikat Jibril. Itu adalah, yaitu apa tugasnya menyampaikan waktu. Selain itu, mengomandu yeah. atau cenderanya para malaikat itu adalah malaikat Ji, Jibril. Pemimpinnya para malaikat itu adalah malaikat Ji, Jibril. Kita wajib hanya tahu apa 10 malaikat, padahal malaikat itu ribuan jutaan, yeah. jadi banyak sekali. Cuman yang perlu kita ketahui hanyalah 10, cuman 10 stok Ya. Nah kalau salah satu, misalnya utusan para malaikat itu dibenci. Itu kata Allah berarti sama dengan membenci seluruh malaikat. Karena antara malaikat satu dengan yang lain itu tidak bisa dipisahkan. Kalau benci terhadap malaikat berarti sama juga benci kepada Allah. Allah, kalau menjadi musuh malaikat jibril misalnya, berarti itu juga menjadi musuh bagi allah Allah karena malaikat jibril itu tidak mungkin bekerja kecuali yaitu diperintah oleh allah. Allah, hey jibril ini sampaikan wahyu kepada si a si b itu adalah perintahnya yaitu allah. Oleh karena itu kalau ada orang termasuk orang yahudi kok membenci malaikat jibril, berarti dia itu menjadi musuh bagi allah. Allah. Maka kata Nabi, siapa yang membenci waliku ya, memusuhi waliku, berarti dia yaitu apa? berhasrat kepingin perang denganku, kata Allah begitu. Ya. Jadi dia sama saja dengan apa? yaitu menantang Allah. Artinya wali itu adalah penolong termasuk para malaikat, termasuk para nabi ataupun para roh, para rasul yang kedua dari golongan manusia itu adalah para nabi. Ya. Kalau nabi itu banyak sekali, kadang-kala -kadang ada seorang utusan atau rasul itu di bawahnya atau di sekitarnya itu ada seorang na nabi. Kalau nabi itu adalah wakilnya itu hanya untuk dirinya sendi sendiri, sedangkan rasul itu adalah untuk dirinya juga untuk umat umatnya. Saya lah, siapa yang membenci para rasul dari golongan manusia? ya Orang Yahudi menyukai, misalnya Nabi Isa ataupun Nabi Musa. Nabi Isa dia suka. Nah, giliran kepada Nabi Muhammad, dia tidak su suka. Hanya satu penyebabnya bahwa Nabi itu atau Nabi Muhammad itu tidak dari golongan orang-orang Yahudi. Kalau sekarang, istilahnya itu ngebangkit kesukuan. Ya. Jadi kalau misalnya ada ya, dari suku ini diangkat, suku ini diangkat, nah, masa kita membencinya? Toh itu semuanya adalah perintah Allah. Oleh karena itu, ya, meskipun bersuku-suku berbangsa-bangsa, ya, bahkan bernegara, artinya persaudaraan muslim itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kita itu saling mencinta Ya, menjadi saudara karena saudara se seiman, seagama ya. Makanya kalau ada orang yang membenci salah satu Rasul Itu berarti sama halnya dengan membenci seluruh roh, Rasul Bahkan dikatakan oleh Allah ya Siapa yang hendak memisahkan antara Allah dan Rasulnya ya, Ataupun yaitu mencari jalan tengah yaitu membenci, menyenangi Rasul satu dan membenci yanglah, yang lainnya. Kata Allah, dia itu adalah kafir yang sesungguh, sesungguhnya. Jadi kafir yang sejati. Ya saya berikan contoh, orang Yahudi itu suka dengan Nabi Musa, suka dengan Nabi isa tapi membenci Nabi Muhammad. Muhammad. Itu berarti dia adalah sesungguhnya kafir yang hak atau kafir yang, seja, yang sejati. Ya. Oleh karena itu, di dalam ajaran Islam, ya, yaitu Nabi Muhammad, kita itu menerima seluruh ajaran-ajaran Islam dan membenarkan seluruh kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi ataupun para, para rasul. Kita tidak boleh misalnya membenci Taurat Membenci Injil Tidak boleh ya. Jadi kitab Taurat itu juga pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa Dan kita mengakui bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang diutus oleh Allah Begitu pula Nabi Isa Yang membawa kitab Injil ya. Dan itu benar hak dari Allah oleh karena itu Al-Quran ini adalah merangkum seluruh kitab-kitab yang ada ya. Jadi dalam kitab Taurat, kitab Injil semuanya terangkum di dalam Al-Quran ya. Oleh karena itu Al-Quran ini sangat sempurna ya Karena memang untuk seluruh umat manu, manusia Jadi bukan satu golongan sebagaimana yaitu kitab Taurat, al kitab Injil Injil hanya orang Yahudi saja Tapi untuk Al-Quran Untuk seluruh manu, manusia Mengkana bareng siapa atua, Musuh lillahi Bagi Allah wa malaikati Dan malaikat malaikatnya Wa rusulihi dan rasul-rasulnya Wa jibrilila dan jibril wamikala dan malaikat mikail ya. Artinya Siapa yang menjadi musuh Allah kenapa kok dikatakan adu walillah ya. karena sesungguhnya para malaikat ya, atau para utusan itu sebenarnya adalah pesuruh Allah jadi dia itu bukan bekerja dengan sendirinya, bukan beribadah dengan sendirinya, akan tetapi malaikat itu mengerjakan sesuatu itu memang diperintah oleh Allah ya, jadi kalau orang membenci malaikat ya, ini secara umum seluruh malaikat dan nanti akan disebutkan termasuk Jibril dan Mikail ini khus artinya khusus ini menunjukkan siapa yang membenci salah satu para malaikat atau salah satu para utusan baik golongan manusia ataupun golongan para malaikat berarti itu sama halnya dengan membenci seluruh para utusan dan menjadi musuh bagi orang. Allah Allah Fa maka sesungguhnya Allah adun musuh lil kafirin bagi orang-orang yang ka kafir, orang yang ingkar. Termasuk orang-orang Yahudi itu mengingkari yaitu kenabian kerasulan Nabi Nabi Muhammad. Padahal di dalam kitab Taurat itu sudah jelas sekali disebutkan oleh Allah di dalam kitab Injil juga disebutkan oleh Allah lah ini yang tahu adalah para rohib Para penitang, ya yang, yang tahu Oleh karena itu kalau misalnya kita membaca Bibel yang sekarang Itu banyak yang bertentangan dengan Al-Quran Kenapa? Karena Bibel yang sekarang itu Atau orang-orang mengatakan itu adalah Injil Itu banyak dilakukan revisi-revisi oleh para pendeta Oleh para pendahulu-pendahulu orang-orang Yahudi -nya. Maka kalau kita yang mungkin kita bisalah baca yaitu apa misalnya Bible Tapi itu perlu digurukannya Supaya kita itu tidak memberi makna yang ngawur Itu nanti banyak pertentangan antara ayat satu dengan yang lain bahkan di situ yang namanya Yesus ataupun Nabi Isa itu tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu adalah anak Allah tidak ada dicari kemana saja nggak ada di dalam Bible ataupun Injil termasuk Trinitas ya Trinitas tiga Tuhan tapi jadi satu itu tidak ada konsepnya di dalam Kitab Injil saya mencari kemana saja nggak ada Makanya kalau menjelaskan Trinitas itu mesti mumet. masa Tuhan apa tiga menjadi sah? satu. Ya. itu gimana cerita? Mesti mumet ya. karena tidak ada konsep di dalam kitab itu adalah hanya kesepakat kesepakatan. dan sesungguhnya angzalna kami telah menurunkan ilaika kepada muhai muhammad ayatin ayat-ayat bayinah dan yang jelas Wamadan dan tidak yakfuru mengingkari biha dengannya illa, kecuali al orang-orang yang fasik orang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah orang islam tapi dia keluar dari ketaatan kepada Allah jadi asbabul ayat apa nujulnya ayat ini adalah berkenaan dengan ibnu Syu'ria. Dia berkata kepada Nabi, Hai Muhammad, Tuhan tidak pernah memberitahukan kepadaku sesuatu apa yang kuketahui, dan Allah tidak pernah menurunkan ayat yang jelas kepada Tuhan. Ini yang mengatakan ibnu Syu'ria ini adalah orang Yahudi. Ya. Oleh karena itu turun ayat ini. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan kepada Muhammad ayat ayat yang jelas terang bahkan semuanya itu juga tercantum di dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil termasuk yaitu apa ciri-ciri Nabi kalau di dalam kitab Taurat disebutkan bahwa nama Nabi yang terakhir adalah Muhammadin jadi Muhammad Ciri-cirinya, matanya bulat yeah. Matanya Nabi itu bulat Terus rambutnya tebal, jenggotnya tebal Kulitnya putih kemerah merahan Jadi Nabi itu putih kemerah merahan Terus rambut dadanya itu halus dan ada rambut dari dada atas sampai ke pusar itu hanya satu memanjang, ya. Terus lagi keringatnya itu baunya adalah bagai minyak kasturi kas kasuri. Tapi lek like, kira-kira dengan salaman karo nabi itu pirang-pirang dino -pirang gak gak ilang. Ya, baunya itu wang, wangi Makanya ada sahabat ketika Nabi itu tidur Keringatnya itu bercucuran Seandainya boleh maka dia akan mengambil Yaitu keringatnya dijadikan mie, Minyak Karena baunya itu bagaikan minyak gas Kasturi Itu Nabi ya Makanya Nabi itu meskipun nggak pakai apa nggak pakai minyak maka baunya sangat wangi. Ya. Itu diantaranya cirinya. ya. Jadi, terus orangnya itu ramah, gampang tersenyum. ya. Sampai di situ dijelaskan, bahwa jubah Nabi itu ada insya Allah itu 12 tambalan ditambah diwingi, ditambah diambak kali Nabi itu ada dua belas tambal-tambalan. Jadi menunjukkan bahwa Nabi itu adalah hidupnya itu sangat sederhana, sangat sederhana. Jadi nggak berlebihan. Artinya hidup itu adalah secukup, secukupnya. Makan secukupnya, pakaian juga secukup, secukupnya. Lain dengan kita, kan? Kita itu makan kadang le, lebih, ya. Apalagi uangnya banyak, mesti makannya itu pingin yang eh enak. Nah, terus kepingin yang, ma, yang mahal, pakaian juga begitu. Kita sering berlebih, berlebihan, yang satu masih dipakai kadang dua kali, sudah waleh, blenger, beli lagi. Nah ini biasanya, maaf Yang melakukan ini para pani wanita, wanita Itu mesti Mau kundangan, beli baju Gitu Mau apa, beli baju Pokoknya Baju Oleh karena itu, kalau kita meniru Nabi, maka hidup kita itu apa, harus seder Sederhana <tuh> Tapi juga Tidak kucem. Kenapa kucem ini? <tuh> Dati pengisalam itu pun rusuh. Mertanya rusuh, tidak? Kelambinnya rusuh, rupanya rusuh, sembarangnya ru, rusuh. Kumel. Diwasi ku se, gak sedap. Kita itu bisa berpakaian sederhana misalnya. Asalkan bersih, ya, termasuk suci. Paling tidak kalau sekarang, ya harus rontok licin lah. Maka pakai sarung, kadang-kadang sarungnya Kenapa? Ngelempit-ngelempit Bajunya ngelempit-ngelempit Ya ditriko lah Kenapa? Karena sebenarnya Islam itu menjadi tauladan. Masa orang Islam kau cemrupanya gak karu-karuan Kelambi kau gak tau duk umpah Nabi itu sederhana tapi ber bersih itulah nabi ya. Oleh karena itu pernah suatu ketika ada yaitu seorang pendeta seorang pendeta ya. Dia itu membaca kitab Taurat atau Rohib ya. Nah, ketika membaca itu kok seluruhnya itu informasinya masalah apa yaitu Nabi Muhammad. Baca satu lembar tentang nabi disobek. Lagi ternyata informasi tentang yaitu kerasulan Nabi Muhammad disobek lagi sampai 12 sobek setelah itu berpikir seandainya aku membaca terus maka kitab Taurat ini akan ha habis kenapa? karena bisa disobek akhirnya dia pun apa? karena dia seorang rohib, seorang pendeta terlu tentu yaitu berilmu pengetah, pengetahuan tentang agama juga matang terutama yaitu pada saat itu mendalami kitab tahu Taurat. Pada akhirnya dia ber apa? yaitu penasaran. Kayak apa sih yang namanya Muhammad yang disebutkan di dalam kitab tahu Taurat. Akhirnya dia datanglah yaitu pada saat itu ke Madinah. Ya, jadi menempuh perjalanan berhari-hari dengan tujuan kepingin ketemu yaitu Muhammad. Setelah di sana, nah setelah di sana, pada saat itu nabi itu sudah meninggal. Nabi sudah meninggal. Ya. Nah, pas meninggal, saat itu yang ditemui adalah pada saat itu yaitu sahabat-sahabatnya. Waktu ini itu adalah Salman Al-Farisi yang ditemui. Nah, pendeta ini menganggap Salman Al-Farisi ini adalah na nabi yang dianggap ternyata saya bukan bukan Nah nanti akhirnya diantarlah yaitu kepada Sayyidina Ali diantar ke sana setelah bertemu yaitu Sayyidina Ali termasuk nama Sayyidina Ali ini kalau menurut pendeta itu Rahub itu adalah tercantum yaitu di dalam kitab tau ada namanya setelah itu disuruh menceritakan bagaimana yaitu ciri-cirinya Muhammad ya setelah itu Sayyidina Ali berceri, bercerita. Akhirnya dia membenarkan. Ya, yaitu membenarkan kenabian dan kerasulan Muhammad. Muhammad. lah pada saat itu sebenarnya hari bergabung. Rasulullah baru dikubur kurang lebih satu hari atau berapa. Jadi para sahabat itu menangis. Pada saat itu susah. Ya. Lah dengan berita semacam itu cerita dari Sayyidina Ali maka para apa maksudnya pendeta ini atau rohut ini akhirnya masuk Islam akhirnya dia minta agar diantarkan ke makam Rasul Rasulullah di situ dia mengatakan bahwa dia masuk Islam bersahadat setelah itu mengatakan kepada allah kalau memang islamku ini diterima ya Maka aku ingin diambil nyawaku sekarang Pada saat itu juga Allah mengambil Diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Yaitu menjadi orang mus, muslim Enak Tadi kan? setelah taubat bersih suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan Setelah itu diambil oleh Allah oleh Allah. Makanya dari kejadian ini perlu kita ketahui bahwa tobat setiap saat itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika seseorang itu melakukan tobat kepada Allah, insya Allah dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah tinggal amal kebaik kebaikan. Lah ketika dosa itu dihapus oleh Allah karena tobat kita taubat nasuha tobat yang sesungguhnya maka Insya Allah kita hadir kepada Allah itu dalam keadaan suci dalam keadaan bersih tanpa dosa tanpa dosa Oleh karena itu kata nabi paling tidak sehari semalam kalau nggak 70 kali adalah 100 kali tobat kepada Allah Nah itu kita biasakan ya. agar di dalam kehidupan kita ini artinya kita senantiasa membersihkan dari dosa-dosa yang kita laku, lakukan. Karena kita tidak bisa lepas dari do, dosa. Bahkan dosa itu berada di sekitar kita. ya. Jadi kita ini punya kesempatan untuk berbuat do, dosa. Selain itu, ada campur tangan yaitu setan yang senantiasa menggoda kita untuk durhaka kepada Allah. Allah, ya. Jadi kembali pada ayat ini, walakat anzalna ayatim bayinat. Jadi Allah itu telah menurunkan kepada Nabi ayat-ayat yang jelas. Jadi tentang kenabiannya, ya. termasuk Nabi itu punya ciri di bawah kirinya itu ada yaitu apa? Artinya anubuah, yaitu tanda kenabi kenabian cuman ciri ini jarang diketahui karena senantiasa ada baju bajunya jadi ada tandanya di bau kiri maka jelas dan tidaklah mengingkari pihak dengannya maksudnya dengan ayat ilah kecuali al orang-orang yang fasik Jadi kalau di dalam Kitab Taurat itu cukup jelas kenabian Muhammad Kitab Injil juga begitu, tapi kenapa dari orang-orang Yahudi itu banyak orang yang ingkar kepada Allah? Allah, itu penyebabnya ya satu itu, karena hatinya dengki kepada Nabi. Ya. Makanya penyakit dengki ini sangat berbaha, berbahaya. Ya, akhirnya hati itu tidak mampu menerima kebenaran disebabkan yaitu kedengki, kedengkian. Ya. Jadi dengki ini adalah penyakit yang sangat berbahaya Dan ini Atau penyakit ini Itu kadang-kadang sering melandaki Kita Kadang-kadang Satu jamaah ada kedengkian Kadang-kadang ada Jamaah itu dengki terhadap imam Imamnya Loh Ada Akhirnya ketika jamaah kok yang imam isi ah, Dia tidak ikut jamaah Jamaah Itu karena dengki itu ya. Oleh karena itu orang yang dengki itu adalah Menolak kebenaran Kebenaran. Padahal jamaah itu hampir wajib hukumnya Tapi gara-gara dia itu benci dengki terhadap dia Dia pun tidak ikut sholat jamaah Jamaah Maka kalau punya penyakit dengki Dan setiap orang itu mesti punya Apa ya Benih Tergantung keimanan di kita Apakah kita mampu yaitu apa, menghilangkan penyakit dengki ataupun tidak, itu tergantung iman kita, mesti ada ya, oleh karena itu kalau hati kita itu ada kedengkian terhadap siapapun, maka kita bersihkan, ya, kita sucikan hati kita, jangan sampai, yaitu hati kita punya penyakit deng dengki yang nantinya akan mengakibatkan, yaitu menolak kebenaran dari Allah Awagul Patutkah setiap kali ahadu mereka mengikat janji dan janji Nabatahu melemparkannya farikun segolongan minhum dari mereka Wal bahkan aksaruhum kebanyakan mereka layuk minum Mereka tidak beriman, beriman. Jadi setiap kali orang-orang Yahudi itu mengikat janji Karena di dalam kitab Taurat itu ada perintah dari Allah Ketika Nabi yang terakhir itu turun Maka dukunglah, taatlah, bantulah Itu perintah di dalam kitab Taurat Jadi disuruh mendukung, disuruh taat Taat akan tetapi setiap kali ya. laga pada saat itu yaitu kedatangan Nabi Muhammad ya justru menjadi musuh jadi sebenarnya dia itu tidak sesuai dengan kitab tahu Taurat jadi tidak sesuai oleh karena itu kalau di dalam apa disebutkan satu ayat ini di dalam surat al aqraf ayat 157 itu ya Ini ya Langsung saya bacakan aja ya. Artinya Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis Di dalam Taurat dan Injil Yang ada pada mereka Yang menyuruh mereka berbuat yang makruf Dan mencegah dari yang mungkar Dan menghalalkan segala yang baik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 Yang terang, yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Jadi di sini disebutkan, yaitu mengikuti Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak baca, apa tidak bisa menulis Artinya yaitu hanya Nabi Muhammad, seluruh Nabi itu bisa, ya, hanya Nabi yang tidak bisa yaitu apa? Membaca juga tidak bisa Menulis Nah itu adalah Kenapa Nabi kok dijadikan Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis Itu salah satunya Mujizat Nabi juga ya. Dan itu agar Al-Quran itu lebih kuat Dan diakui oleh manu, manusia Kalau seandainya Nabi itu pandai membaca Pandai menulis Ya, artinya, pandai ilmu pengetahuan yang lain. Tentu, nanti dianggap bahwa Al-Quran itu adalah karangan dan ciptaan, yaitu Nabi Muhammad, karena pada saat itu turunnya Al-Qur'an itu adalah yaitu mazur masyurnya yaitu penyair, ya. dan Al-Qur'an datang menyaingi seluruhnya. Dan tidak ada orang yang mampu, yaitu apa, menyaingi bahasa yang ada di dalam al Al-Quran Nah oleh karena itu Nabi dijadikan ummi Tidak bisa membaca Tidak bisa menulis Akan tetapi iha hafal Karena Allah memasukkan Al-Quran Di dalam dada Dadanya Jadi setiap kali Dia itu berjanji ya Itu senantiasa diingkani Bahkan ya. Mereka itu tidak beriman kepada Nabi yang tercantum di dalam kitab Taurat. Jadi senantiasa yaitu apa? Menolak. Inilah yaitu kebiasaan orang-orang Yahudi. Walamah dan setelah jahatahum datang kepada mereka Rasulun seorang Rasul. Maksudnya yaitu Nabi Muhammad. Min intillah dari sisi Allah. Musadikun membenarkan lima pada apa maksudnya kitab Taurat dan kitab Injil ma'ahum yaitu bersamanya atau bersama mereka nabada melemparkan farikun segolongan minaladzina dari orang-orang yang utuh mereka diberi alkitab maksudnya yaitu kitab Taurat dan kitab in Injil kitab Allah kitab Allah waro'ah di belakang luhurhim punggung mereka nahum seolah-olah Layak lamun mereka tidak mengetahui Jadi sebelum turunnya Nabi Itu informasi kenabian Muhammad Itu sudah dijelaskan dalam kitab Taurat dan kitab Injil Artinya apa? Supaya orang-orang Yahudi ini sebenarnya yaitu bersiap si Siap ya. Siap ganti yaitu Nabi ataupun roh Rasul dan mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad oleh karena itu jauh-jauh sudah diinformasi informasikan oleh Allah lah pada saat datang ya, yaitu Nabi Muhammad dengan membenarkan yaitu kitab-kitab terdahulu yaitu kitab Taurat dan Injil ini menunjukkan bahwa yaitu syariat Allah antara satu dengan yang lainnya ini adalah saling yaitu berkesinambung sinambungan. Itu berarti agama yang sama ya, syariat yang sama, yang sama. Tauhid yang sama. Itu berarti agama Is Islam. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan mulai Nabi Adam hingga akhir yaitu semuanya adalah beragama Is, beragama Islam. Semuanya sama, ya. Nah, Nabi Muhammad membenarkan kitab yang berada pada mereka, kitab Taurat dan kitab Injil Tapi segolongan dari mereka Itu melempar kitab Allah Artinya ketika membaca kitab Taurat Ketika membaca kitab Injil Seakan-akan dia itu tidak pernah membaca kitab itu Seakan-akan dia itu tidak tahu Tidak tahu Oleh karena itu Kadang-kadang ya Sering terjadi orang-orang Yahudi itu Mendebat kepada Nabi Muhammad Ternyata Nabi Muhammad itu lebih hafal Kitab Taurat, Kitab Injil dibandingkan orang-orang Yahudi. -orang Yahudi maksudnya isinya. Ya, maka orang Yahudi ada yang berkata, ternyata orang ini begitu ya, maksudnya Nabi Muhammad itu lebih hafal dibandingkan dengan kita. Jadi Nabi Muhammad itu lebih hafal dibandingkan orang-orang Yahudi tentang isi Kitab Taurat dan Kitab Injil. Injil, masalahnya apa? Semuanya itu tercantum di dalam Kitab Quran. Quran. Makanya, dia hafal, ya. bahkan kebiasaan orang Yahudi sampai rahasia orang Yahudi itu semuanya disingkap oleh Allah di dalam Kitab Al-Quran. Al Makanya, salah satu penyebab kenapa orang Yahudi itu benci kepada Malaikat Jibril itu karena Malaikat Jibril menurunkan Quran tentang rahasia orang Yahudi terhadap Muhammad atau Nabi Muhammad, ya, itu menyebabkan Nabi Muhammad mengetahui rahasia yaitu orang-orang Yahudi sehingga orang Yahudi membenci yaitu malaikat jibril. Jadi semuanya tahu. Ya. Oleh karena itu pengetahuan Nabi tentang orang-orang Yahudi, orang-orang kufur, nah, itu semuanya diberi oleh Allah Infall masih, ya. jadi nggak seenaknya sendi, sendiri segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, itu adalah berdasarkan wah, wahyu bukan nafsu ya. kalau nafsu adalah keinginan kita kalau wahyu adalah keinginan Allah jadi Allah menurunkan wahyu kepada Nabi, lah itulah semua yang dilakukan oleh Nabi makanya ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana yaitu akhlak Nabi Maka dia menjawab Al-Quran itulah yaitu akhlak na Nabi Jadi apa yang tercantum di dalam Al-Quran Semuanya telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Muhammad Oleh karena itu kita harus berlatih ketika membaca Quran Begitu ada satu hukum syariat Mari kita lakukan sedikit demi sedih, sedikit Artinya apa? Supaya di dalam hidup kita itu ada perubahan akhlak ada perubahan perilaku ya? itu karena kita mempelajari Al-Quran apa gunanya ketika kita apa? mempelajari Al-Quran, ternyata tidak ada perubahan pada diri kita, termasuk akhlak kita, tauhid kita, ibadah kita harus ada perubahan, karena memang Al-Quran diturunkan pada kita itu adalah pertujuan menjadi petun petunjuk Nah ketika orang diberi petunjuk Agar hidupnya itu bahagia Bahagia Orang yang melakukan perjalanan jauh Kok ada petunjuknya Itu kan lebih enak Dibandingkan dengan orang ketika perjalanan jauh Tanpa petunjuk petunjuk Akhirnya kalau tanpa petunjuk Hidupnya nabonga ngabur, tanpa tujuh, tujuan Makanya umat Islam Diturunkan Al-Quran ini agar hidupnya, ketika menjalani hidup di dunia juga enak Bahagia, ada aturannya, ada hukumnya Yang mana hukum itu ketika ditaati Akan mengakibatkan kebahagiaan Bukan hanya dunia, akan tetapi lebih nanti Yaitu ketika di akhir, akhirat Tapi memang sekilas, kalau Al-Quran itu seakan-akan mengekang kita Begini nggak boleh Begitu enggak boleh, kadang kan begitu. Perlu diketahui bahwa memang dunia ini adalah, yaitu apa penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang-orang kufur. Jadi, orang kufur itu seenaknya tanpa hukum, tanpa syariat, apapun bisa ma masuk. Itu orang kufur, sedangkan orang mukmin, orang Muslim itu dibatasi. Contoh pakaian saja dibatasi. Kalau laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Sedangkan kalau orang kufur kan seenaknya. Ya, yeah, baju cekak ya boleh. Misalnya ya yeah, atau tidak berkerudung juga boleh karena aku kufur kepada Allah. Tapi bagi muslimah, bagi mukminat atau mukmin mukminah tentu ada yaitu apa? syariat dari Allah. Allah. Paganya harus menutup aurat harus melakukan apa kewajiban sholat lima waktu harus berpuasa Ramadan sedangkan orang kufur tidak ya jadi nggak usah puasa buah, buah, buah, bahkan ada yang bilang kok napa nggih maksudnya membuat sakit pada diri kita katanya puasa itu begitu padahal as saumu ya maksudnya puasa itu adalah seh, sehat siapa yang mau berpuasa maka kesehatan akan ada datang. Jadi kembali pada ayat ini. Jadi orang-orang Yahudi ketika membaca kitab Taurat dan kitab Injil itu dimaksudkan yaitu dibuang atau dilempar ke belakang itu maksudnya seakan-akan dia tidak pernah membaca. Seakan-akan dia tidak tahu ciri-cirinya nabi, kayak enggak kenal. Padahal aslinya di dalam hatinya itu benar-benar apa kenal, bahkan di dalam Quran disebutkan bahkan kenalnya itu sebagaimana dia mengenal putranya sendi, sendiri jadi orang Yahudi itu sebenarnya kenal terhadap nabi kayak seorang bapak seorang ibu yang kenal terhadap putra putranya ya, jenengan tadi Bapak tadi lah tahu toh Oh anakku yang ini tuh begini- begini begini cirinya tahu itulah yaitu orang-orang Yahudi mengenal nabi akan tetapi dia seakan-akan tidak tahu dan tidak tahu mena-menau makanya di disini digambarkan ke ya seakan-akan dia itu tidak tahu nah ketika datang yaitu apa e, yaitu Rasul Nabi Muhammad pada saat itu maka dia justru orang-orang Yahudi yaitu apa e, yaitu tujuannya itu yaitu mempelajari yaitu yang namanya si sihir pada saat itu ya jadi pada ayat selanjutnya nanti ini nanti orang-orang Yahudi memulai yaitu mempelajari Yahu, yaitu si sihir jadi ada sihir pada saat itu bahkan Nabi itu pernah terkena, si, sihir. Nabi itu pernah terkena si, sihir Nabi itu pernah terkena sihir yaitu dengan menggunakan sisir dan apa rambut diletakkan di mayang kurma yang kering pada saat itu. Setelah itu diletakkan di dekat sumurnya, sumur. Nah, pada saat itu Nabi pun terkenal. Ini menunjukkan bahwa Nabi juga manu, manusia terkenal sihir. Tapi akhirnya Allah pun menyelamatkan Menyembuhkan karena pada saat itu dilihat di dalam sumur itu ternyata jelas, jelas di situ siapa pada saat itu yaitu yang menyihir. Kalau istilahnya sekarang ini, kenopoknya nyantet nih, jadi disantet. Pada saat itu, nabi itu terkena yaitu penyakit penyak. Nah, akhirnya pun disembuhkan. Nah, dengan membaca yaitu apa ayat-ayat pendek mulai Al-Ikhlas al dan an-nas. Maka sihir itu bisa sembuh oleh karena itu enggak usah khawatir dengan sihir ataupun apa santet dan lain sebagainya. Kalau memang kita itu jadi orang mukmin muslim, maka Allah sudah menyediakan cara orang Jawa itu adalah pagar untuk diri kita agar kita tidak bisa dimasuki oleh setan yang bermaksud untuk jahat kepada kita termasuk surat ikhlas ataupun surat al-falak dan surat anas an kalau bisa dilengkapi habis mahrib ye, yaitu ayat kursi sama tiga ayat terakhir yaitu surat al-fakoro sebagaimana kalau saya sering Waktu maghrib mesti saya menggunakan niiku Nah, jadi termasuk yaitu apa? Ayat kursi. Kalau bisa dibaca habis maghrib sama habis subuh. Kalau dibaca insyaallah tidak ada setan manapun yang mampu untuk menembus diri kita. Tapi dengan catatan kita membaca ayat itu adalah memohon ridho Allah. Ya, jadi memohon tidak Allah makanya ayat itu harus dibaca bukan ditempelkan nah, jenengan kan ditemp no. kadang-kadang yang tenok, no pola, lawang ayat kursi kalau sekedar dibuat hiasan buat nopo-nopo tapi kalau sudah menyapa menjadi keyakinan itu adalah sebagai jimat itu berarti Mo mus, nggak boleh ya jadi ayat itu harus diba dibaca lalek ditempktempek notdok su digeles sabuk zaman ye, makanya ada kadang-kadang orang itu ya pakai raja-raja itu itu yang ditulis juga Arab ya tapi ada orang yang bilang dan tidak mau dikatakan itu adalah mus musyrik karena itu juga kur, Quran lah Quran tujuannya didatangkan kalau kepingin apa ya kepingin manfaatnya itu tiba-tiba dibaca kita buat doa bukan ditempelkan tapi kalau sekedar untuk hiasan rumah dia monggo buat nopo jadi untuk hiasan rumah nggak apa-apa asalkan tidak diyakini sebagai di jimat apa bedanya kalau misalnya tapal kuda terus karo kelapa sing nih kelapa sing batang yang di sini nih gue lho sini yang pojok tiga Yeah. Ataupun yang, lah, yang lain Jadi sihir ini nanti ada Yaitu pada ayat uh, ini ya selanjutnya Termasuk nanti adalah yaitu Tentang keberadaan yaitu Nabi Sulai, Sulai. Nah. Saya kira cukup yeah, pada malam hari ini Apa yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan mari kita akhiri dengan baca Alhamdulillah bersama alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh